Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin Menjelang datangnya bulan suci Ramadan Tahun 1443 Hijriah Sekolah Islam terpadu Insan Mandiri Cendikia Melaksanakan tahrib Ramadan Bekerjasama dengan Latahsan Peduli dengan menghadirkan opik Tomboati Mari kita sama-sama menyaksikan acara tersebut Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Jam 14.00 sampai dengan selesai Di Gedung Olahraga Indoor Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cendikia Jalan Sukabangun 2 Palembang Kerjasama ini dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu, mari Ayah Bunda sekalian, kita memanfaatkan momentum ini untuk memberikan sumbangan terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga apa yang kita sumbangkan bagi mereka menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh